Halo guys, assalamualaikum. Semuanya, berjumpa kembali di channel saya, BNSK Official. Oke, guys, jadi di video kali ini, seperti biasa, di disini saya akan membagikan preset Alex musim lagi. Oke, jadi di sini itu presetnya yang kece-kece, pastinya, guys. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama. <tinyimu> Oke okay guys, itu preset yang pertama, lanjut ke preset yang kedua Oke okay guys, lanjut ke preset yang ketiga oke okay, selanjutnya yo ke peserta keempat cuma, cuma, cuma, cuma. Oke guys selanjut ke versi yang kelima Aku membantumu pulih Tapi bukan aku yang kau pilih Kalau besok kau kembali terluka Balik lagi aja Aku masih ada di tempat yang sama Sekali lagi akan kubantu kau pulih Walaupun tetap bukan aku yang kau pilih <sul bromater> Oke guys lanjut ke versi yang keenam <sul entilan> Ya, Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-7 Oke okay, guys lanjut ke preset yang ke-8 Oke, okay guys, lanjut ke peristiwa yang ke-9. Oke okay, guys, selanjutnya lagi ke preset yang ke-10. Oke okay, guys, selanjutnya lagi preset ke preset ke-11 ya. Liget <Sess -tap> Oke, guys, lanjut ke preset yang ke-12. Yeah. Yeah. Yeah. <mm> Oke, okay, lanjut ke preset ke-13. Oke, okay, langsung lanjut ke episode yang keempat belas. <mulik> Oke selanjut ke presiden yang kelima belas. Cukawesti mewah masuk gue ora. Oke okay, guys selanjut ke presiden yang ke belas. Oke okay, guys lanjut ke video terakhir yaitu ke 17 Felix Funky Remake Oke okay guys, mungkin segitu aja presetnya. Semoga kalian suka dan jika kalian suka kalian bisa like video ini. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya.